Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sholawat yang disebut dengan sholawat pohon uang. E, banyak yang mengamalkan sholawat pohon uang, dan saya pun dapat ijazah sholawat pohon uang. Bagaimana cara mengamalkannya? Cara mengamalkannya ialah dari habis Isa waktunya sampai sebelum fajar ataupun sebelum subuh. Boleh jam, 9 boleh habis Isa, habis Badia Isa, boleh habis sholat tahajud cara mengamalkannya, bagusnya habis sholat hajat sih, sekali duduk itu lebih bagus banget jumlahnya berapa? jumlahnya 400, ini yang pertama ada dua versi yang pertama 400 kali duduk yang kedua 1000 kali Anda mau pilih yang mana? 400 boleh, 1000 kali boleh bagaimana bunyi sholawat pohon uangnya? Bunyinya ialah: Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala shayidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala shayidina Muhammad wa ala ali shayidina Muhammad. Begitulah solawat pohon uang. Banyak yang mengamalkan solawat pohon uang ketika mengamalkan sungguh-sungguh. Istiqomah rezekinya dibuka oleh Allah. Usahanya dilancarkan, pekerjaannya dimudahkan, rezekinya dilapangkan. Allah yang menahan rezeki, dan Allah pula yang memberi rezeki. Gak ada yang bisa memberi rezeki selain Allah. Rezeki itu dari Allah, dengan cara takwa. Rezeki itu bisa harta, bisa anak, kesehatan, lalu keluarga sakinah, mawadah, warahmah yang terutama nikmat iman. Tetapi, kalau gaji itu dari pekerjaan dari usaha, itu hanya uang. Gaji itu terukur kalau rezeki nggak terukur. Gaji itu belum tentu rezeki. Kenapa banyak orang yang usaha pekerjaannya dengan cara yang tidak halal? Maka itu bukan rezeki, tapi bisa jadi ajab ataupun istihro. Contohnya. Orang yang pelaku riba Orang yang mencari rezeki dengan cara yang haram Korupsi misalnya Jual narkoba, sabu-sabu Dan minuman keras itu Bukan rezeki, tetapi itu Istijat ataupun kelak akan Dijadikan untuk bahan mengajab kita Maka dari itu mintalah kepada Allah Dengan jalan yang halal Yang barokah yang mendapat ridha Allah Dengan jalan takwa Insya Allah amalkan Semoga Bapak Ibu semua Yang mengamalkan yang Uh, istiqomah, Allah buka rezekinya, dan Allah lapangkan seluas-luasnya dengan izin Allah. Salam semangat!